Doa kepada Santo Pelindung, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo, waktu aku dibaptis, orang tuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. Dengan itu, ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. Maka aku mohon kepadamu, janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah, supaya terang rahmat di dalam hatiku, jangan sampai padam. Ajarlah aku mengikuti suri tuladanmu, yakni selalu berpegang pada kehendak Allah, dan selalu setia kepada Kristus Tuhanku. Selalu berusaha hidup selaku orang Kristen sejati,